Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue super creepy. So ada seorang urban explorer dari Amerika bernama Chris. Doi coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah rumah sakit di daerah Ohio. Rumah sakit itu aktif dipergunakan di zaman perang dunia kedua dan banyak merawat pasien TBC. Gak sedikit juga pasien itu yang meninggal di dalam situ Tahun 1995, rumah sakit itu ditutup dan terbengkalai sampai sekarang Chris masuk ke dalam gedung itu dan berkeliling di setiap lantai yang ada di situ Sampai Doi nemuin ternyata di basement ada sebuah terowongan yang cukup panjang dan gelap Karena Doi penasaran, Doi coba buat masuk ke dalam situ Tapi tiba-tiba Doi mendengar ada sesuatu Kris ngedengar ada suara langkah kaki dari dalam terowongan itu, jadi dia kira ada orang yang tinggal di dalam situ. Tapi karena doi lihat situasinya itu kayak nggak yakin, jadi doi pengen ngebuktiin sendiri. Akhirnya, doi ngumpulin keberaniannya buat masuk ke dalam terowongan itu lebih dalam. There's somebody down here. Videonya gelap banget dan bakalan sulit banget buat ngelihat apa yang dilihat Chris di dalam terowongan itu. Tapi kalau gua naikin exposure-nya dan gua zoom, disitu kelihatan jelas ada sebuah bayangan putih yang siluetnya mirip kayak orang yang lagi berjalan masuk ke dalam terowongan itu. Karena wujudnya bener-bener nyata. Makanya doi penasaran sosok yang tadi itu mau jalan kemana. Chris ikutin terowongan itu sampai ke ujung. Dan yang paling creepy ternyata terowongan itu buntu. Dan di sepanjang Chris lewat rowan itu sama sekali gak ada jalan keluar, gak ada pintu atau semacamnya. So kira-kira sosok yang tadi itu kabur kemana? Chris sendiri juga bingung banget sosok apa yang dia lihat tadi dan kemana sosok itu lari. So karena itu banyak yang percaya kalau yang tadi itu adalah arwah dari salah satu pasien yang mungkin pernah tewas dirawat di dalam rumah sakit itu. Video yang kedua ini berasal dari sebuah sesi live streaming di tahun 2008. Karena usia videonya udah 13 tahun, otomatis kualitas gambarnya nggak terlalu bagus guys. Anyway, di video itu ada sekelompok pemburu hantu yang coba buat masuk dan eksplor ke sebuah gedung bekas rumah sakit yang terkenal sangat angker dan diklaim sebagai rumah sakit yang paling angker di Amerika. Namanya Waverly Hills Sanatorium. Mereka masuk keliling di dalam gedung itu sampai mereka berhenti di sebuah lorong. Di mana di lorong itu mereka melihat ada sebuah bola. Mereka ngobrol-ngobrol di situ cukup lama sampai ada sesuatu yang cukup aneh yang terjadi persis di depan mata mereka. What? Excuse me? Is this equipment or something? <laughs> <laughs> whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. We're Bullshit. We weren't even near it. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. We, weren't Bullshit. Bullshit. Bullshit. we weren't even near it. Oh Bullshit. boy. Where'd that come from? Uh, the... Holy <laughs> fuck. Shh. <laughs> Seriously, like... That uh, ball, that ball. Did he he, bumped, he, that ball. he <laughs> bumped that ball. No, uh, he okay. bumped his ball and it the went ball. the ball. How do we know he didn't yeah. accidentally... move? Tiba-tiba bola itu terbang sendiri seolah kayak ada yang nendang ke tembok dan mantul lagi ke lantai Kalian bisa dengerin sendiri ya suara orang-orang yang ada di dalam video ini Mereka benar-benar shock sama kejadian yang barusan Karena mereka sama sekali gak nyangka kalau kejadian itu bakal terjadi persis di depan mereka Yang pasti bola itu gak mungkin gerak karena angin atau faktor lain Karena kejadian itu terjadi di dalam ruangan Dan meskipun video ini usianya udah 13 tahun lebih Masih banyak yang percaya tentang keaslian video ini So, ada sebuah video yang rame jadi bahan diskusi di Reddit. Video itu direkam oleh seseorang yang masuk ke sebuah gedung bekas rumah sakit di siang hari. Doi masuk ke dalam situ bareng seorang temannya dan ngerekam beberapa video. Doi ngerasa sama sekali gak ada yang aneh selama Doi berada di situ. Tapi pas orang ini pulang dan mereka lihat lagi rekaman video yang tadi, mereka baru sadar kalau ada sesuatu lain yang ikut terekam di salah satu video mereka. Kedengeran jelas ada suara orang yang sedang bernyanyi. Dan beberapa kali juga sempat kedengeran ada suara teriakan orang. Orang di dalam video ini juga cerita kalau Doi sama sekali nggak ngedengar suara itu pas lagi ada di lokasi. Dan baru sadar kalau ada suara itu yang terekam di videonya pas Doi lihat lagi video yang tadi. Doi juga sama sekali nggak mengklaim kalau yang tadi itu adalah fenomena paranormal. Karena bisa jadi mungkin aja ada homeless person atau gelandangan yang sekarang udah tinggal di dalam rumah sakit kosong itu. Walaupun selama mereka muter-muter di dalam situ, mereka nggak ngeliat ada orang satupun. Nothing. Ada seorang urban explorer yang coba buat masuk ke sebuah gedung bekas rumah sakit tapi doi sama sekali nggak mention nama rumah sakitnya. Pas baru mulai videonya aja dan lagi ngelihat-lihat tulisan yang ada di meja resepsionis gedung rumah sakit itu, tiba-tiba doi ngedengar ada suara dari dalam gedung. This is somebody's handwriting Elsa. Ada suara benturan benda yang cukup keras, yang doi juga sama sekali nggak tahu itu sumbernya dari mana. Tapi orang ini sama sekali nggak takut, dan doi tetap lanjut buat eksplor di dalam gedung itu sampai doi nemuin sesuatu yang lebih aneh. I got away from Phil somewhere Whoa, what the i get it you've been messing with me this whole time what the <laughs> what the oh, look at this thing look at this thing it's freaking still moving ada sebuah rangka plafon yang menggantung dan mengayun-ayun ke bawah. Doi sama sekali nggak sadar sama plafon besi itu sampai doi udah lumayan deket. Bahkan kalian juga bisa dengerin di video doi, suara besi plafon itu pas ngebentur tembok. Video yang barusan itu bukan penampakan setan atau sejenisnya, tapi menurut gue itu super duper creepy ya. Kebayangkan kalau misalkan kalian lagi eksplor di sebuah gedung bekas rumah sakit yang terkenal angker Dan tiba-tiba berapa meter di depan kalian ada sebuah plafon besi yang cukup besar Menggantung ke bawah dan gerak-gerak sendiri Audio. Sekelompok ghost hunter dari Italia coba buat masuk ke sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa Yang dulunya dikhususkan untuk anak-anak Rumah sakit jiwa itu ditutup karena adanya sebuah tragedi di mana ada seorang pasien anak-anak yang tewas karena terjatuh dari lantai atas gedung rumah sakit itu Gedung itu udah terbengkalai dan mereka datang ke situ buat ngeliat kondisinya Tapi tiba-tiba pas masuk ke sebuah ruangan mereka nemuin ada beberapa balok kayu yang disusun memutar Dan bersama dengan itu ada beberapa kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka Ci sono tipo dei tronchi. Sì, tronchi grandi. Tipo in cerchio. Come se qualcuno stesse facendo un rituale. Non sono rimessi da qualcuno, sicuramente. Però non capisco il motivo, perché non c'è nulla al centro, non c'è un segno, non c'è niente. Ma, tu sei mai cominciato a Pertama, ada suara anak kecil yang ketawa. Gak berapa lama kemudian, ada suara benda yang kayak dilempar di ruangan yang sama. Tapi gue nggak tahu nih, kalian sadar atau enggak pas kameranya dipending dan diarahin ke ruangan yang lain. Di situ ada penampakan bayangan hitam yang tingginya mungkin seukuran anak-anak. Bayangan itu cuma diem aja, berdiri situ, dan ngeliatin ke arah sekelompok orang ini. Dan kayaknya abis kejadian yang tadi. Sosok bayangan hitam itu ngikutin mereka di sepanjang video mereka keliling di dalam rumah sakit itu. Sekali lagi, pas kameranya dipending, kalian bisa lihat di ujung ruangan, di situ ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dan menghilang dengan cukup cepat.